Halo semuanya, balik lagi di channel gua Alul Rahman, di seputar game PUBG Mobile. Di video kali ini, gua akan memberikan tips kepada teman-teman semua, supaya bermain PUBG Mobile tidak lag dan tidak patah-patah. Nama aplikasinya yaitu GFX Tool and boost Jika teman-teman belum mendownload aplikasi tersebut, teman-teman silahkan download terlebih dahulu ya. Langsung saja teman-teman ke Play Store, lalu teman-teman cari yang namanya GFx tool FPS tools up ya ini karena di sini gua sudah menloadnya jadi gua tidak perlu menoload lagi ya langsung saja kita buka lalu kita klik start Select version teman-teman bisa menyesuaikan dengan PUBG teman-teman semua. Karena di sini gua menggunakan PUBG Global, select versionnya nya gua select global. Resolution kita gunakan yang 960 50, terus grafiknya kita bisa menggunakan so smooth atau smooth. Saran gua teman-teman Menggunakan smooth saja Lalu FPS FPS Jika HP teman-teman Snapdragon-nya di bawah 660 Dan RAM-nya di bawah RAM 3GB Teman-teman Gunakan 30 FPS Itu saran gua. Tapi kalau teman-teman pengen eksperimen Bereksperimen 60 FPS nggak apa-apa sih Lalu, anti aliasingnya teman-teman disable saja. Softnya gunakan, maksudnya style ya, stylenya teman-teman gunakan saja yang soft, karena kalau colorful, realistic, dan movie itu sangat berat di HP kentang seperti HP gua. Lalu rendering quality, teman-teman lakukan saja shadow teman-teman disable, shadow distance, teman low-kan, moving shadow, teman-teman disablekan, kan light effect, teman-teman disable-kan saja, lalu GPU-nya disable -kan juga, sound quality disable, lalu exalibur Boss, save your legs ya ini enable kan saja karena ini menyimpan pengaturan pengaturan di aplikasi ini dan aplikasi sensitivitas di dalam game ya teman-teman enable lalu teman-teman klik accept dan jalankan gamenya oke gua udah di lobby Gue akan tes gameplaynya di mode arena ya By the way, gue udah menggunakan aplikasi ini selama 3 hari Kalian bisa lihat saja gameplaynya lag atau tidak menurut gua aplikasi ini lumayan lancar uh. gak delay aduh thank you bro baik gue sudah tes gameplaynya di mode arena ya menurut gue aplikasinya lumayan lancar tapi balik lagi di hp teman-teman semua ya apakah di hp teman-teman semua work atau tidak itu balik lagi di hp teman-teman teman-teman bisa mencobanya sekian dulu dari gue jangan lupa subscribe like comment and share kepada teman-teman kalian dan dukung terus channel ini Supaya lebih berkembang lagi See you